Kamu di hatiku, yang mampu mengertiku Menjadikan diriku yang lebih baik Aku menyayangi kamu Kamu selalu setia menemani diriku Kita memang tidak semudah yang dibayangkan Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerang Tapi kini kita ada saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan membuat bersamamu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 Kita-kita memang tidak semudah yang dibayangkan Belum kita saling menyakiti tidak hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan memuat bersamamu Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita anak tuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan meluang bersamamu Menua bersamamu